Mereka menyatakan ada berlakunya ribut taufan Dan juga hujan yang berlepas baru-baru ini Yang berlaku itu dikaitkan dengan fenomena uh, Supermoon Malah uh, ada teori juga yang mengaitkan Tiga fenomena yang berlaku pada tahun ini Tahun 2022 Selain daripada Sikamun Fenomena melu umum Dan juga Gerakan dan bulan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan Persoalan-persoalan yang lazim bermain di media sosial ini Sehingga menimbulkan Handic uh, <coughs> dan juga kebimbangan yang tidak berasas Maka jawapan pencerahan pada halangan ini adalah Dari sudut sekumul itu dari uh, Merupakan satu daripada fenomena-fenomena alam yang juga pada tahun ini akan berlaku juga uh, Kepala bulan yang yang dijadual pada 16 Mei Dan juga hujan meteor Jem, Jeminan Juga berlaku pada 1 hingga 17 Desember 2022 <tuh> Jadi Bagaimana kita seharusnya Kita melihat Yang perkara-perkara seperti ini Dari perspektif Islam Yang bagaimana Islam menangani uh, Masalah-masalah yang berhubung Dengan fenomena-fenomena Alam Sebenarnya apakah Itu supermoon Supermoon ini Uh, apabila bulan itu Semasa dia mengorbit bumi Ia berada pada Perici Perici itu pada uh, kedudukan yang paling dekat dengan bumi <tuh> Fenomena ini eh, Yang paling terbesar yang berlaku Melebihi 14% eh uh, ini berlaku pada tahun 1947 kota silat saya yang yang terakhir kemudian pada dua, pada tahun 2016. Uh, gula itu berada pada kedudukan yang sangat dekat. Dan eh uh, ini dia berlaku pada setiap masa, setiap tahun yang ada berlaku. Tetapi tidak saya tidak pasti kenapa pada tahun ini dikumpul fenomena ini akan mencetuskan eh uh, masyarakat eh tuak tu dan seumpamanya sebenarnya fenomena ni bukannya benda pelik maknanya bukannya aspek astronomi bukannya uh, perkara yang pelik kerana uh, berbeza dengan bumi mengorbit matahari uh, bumi mengorbit matahari pada Uh, jarak yang sama ya. bumi mu'orbik matahari pada diameter yang sama dia tidak berubah tetapi bulan uh, mengorbit bumi dalam bentuk hujung telur ia hujung telur dan apabila bulan itu berada di penghujung telur ia penghujung telur maka tuan-tuan kita akan lihat bulan ini ia berada pada pendukung yang sangat jauh sebab tu kadang-kadang kita tengok bulan itu kecil tetapi bila dia berada di sisi itu Dia dekat dengan bumi uh, Dia besar Kita nampak bulang itu Fenomena super moon itu Bila kita nampak bulan itu sangat besar Dia jarang-jarang berlaku Tetapi bukan benda yang Bukan benda yang pelik Justru tidak perlu uh, Di, di kembang-kembur Ia sebagai satu benda yang Boleh membawa Rencana uh, kepada uh, Dunia dan Yang disebut sebagai bulan biru Bulan biru itu bukanlah masuk bulan terwarna biru belum moon ini, Tetapi istilah yang diberikan kepada bulan ulang Oleh kerana tahun masih ini Tentang tahun masih ini Dia Pada 12 bulan Setahun itu Dia mempunyai lebihan hak sebelah hari Sebelah hari pada setiap tahun Maka dalam tempoh 2.7 tahun ia akan berlaku uh, Bunang mengambang ini, penumul ini berlaku pada lebih haria uh, Diberlaku sekali dalam tempoh uh, 2.7 tahun Sekali dia akan berlaku Jadi, dianggap sebagai bunang mengambang yang yang tidak lazim, Yang jarang berlaku <coughs> Sebenarnya penumul ini adalah metafora. Uh, dalam kenama uh, ini beri bahasa Inggeris Once in a blue moon disebut Tetapi bulan ini sebenarnya mampu kelihatan kebidu biruan kadang-kadang Jika mempunyai gangguan di atmosfera Jadi blue moon juga sebenarnya bukan benda lanjut Bukan benda pelik Benda yang biasa berlaku dalam halus uh, mesta yang biasa berlaku Sementara berhaju bulan berhaju bulan ini apabila posisi bumi yang berada segaris dengan matahari dan bulan menyebabkan gravitasi bulan dan uh, uh, antara uh, bulan itu berada di tengah di tengah di antara bumi dan juga matahari uh, di dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebut banyak Uh, tentang Kerhan uh, bulan <coughs> Jadi sahak ini tak ditemui Belumung atau sepumung Tetapi uh, Belumung dan sepumung Ia tidak ada beza juga dengan penamaran Kerhan bulan uh, Jadi Islam uh, Islam menganjurkan kepada umatnya Supaya menanggani Masalah-masalah ini Dengan cara Yang telah di oleh Allah Subhanahu Wa Kebimbangan yang tidak ada asasnya hari ini orang kata fenomena eh uh, submoon ini dapat mengganggu uh, mengganggu air pasang surut uh, boleh menyebabkan banjir yang besar dan juga potensi hujan serta tekanan uh, potensi hujan yang lebat. Ada 35km hingga 70km sejam. <coughs> Sebenarnya tuan-tuan muslim muslimat dari sebut sains memanglah uh, pasal suruh uh, apa namanya hujan dan juga kecepatan angin itu ada hubungan dengan fenomena uh, alam juga tetapi tidak semestinya ia adalah orang daripada super moon. kita bimbang sebenarnya masyarakat kita sering mengaitkan perkara ataupun fenomena alam ini mereka mengambil daripada perspektif yang tidak ada asasnya dalam agama Islam. Sehingga terjadi sehingga muncullah mitos dan takhayul. Dan uh, saya lihat di dalam media sosial ini, saya tengok banyak orang suka komen Perkara-perkara um, yang sebenarnya tidak ada asas dan juga suka uh, berkongsi maklumat-maklumat yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan dari sudut sains. Bagaimana, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya? Jadi, soal supermoon, blue moon, dan juga gerhana itu biarlah, dia berlaku, tetapi... <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya fenomena alam yang apa yang Nabi buat seperti gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan baginda menyeru kepada umat manusia as-salatu jamiah dan baginda mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan solat daripada Aisyah radhiyallahu Tak katanya baginda menuju ke masjid dan setelah mengumpulkan sahabat-sahabatnya Kata Aisyah dalam hadis ini Fa'adha dan Qiyam baginda dia bertakbir Kemudian membaca surah Al-Fatihah Dan membaca surah yang panjang Dan rakaat kedua panjang Tetapi tidak sepanjang rakaat yang pertama Dan baginda naik ke mimbar Dan memberi peringatan dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya Sesungguhnya Matahari dan bulan Merupakan dua tanda Dari kebesaran uh, Dari tanda-tanda Kebesaran Allah Terjadinya kerana Bulan tiada kaitan Dengan kehidupan seseorang Ataupun kematian Seseorang Jadi termasuk juga dalam Fenomena bulan ini Selumuh dan juga lumun. Jadi benda itu sama saja dengan fenomena uh, gerhana ia merupakan fenomena alam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada rumahnya supaya apabila kita melihatnya ya peristiwa-peristiwa seperti ini maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kata dalam khutbahnya ah uh, Nabi kata terjadinya gerhana hari atau gerhana bulan ini Tiada kaitan pun dengan seseorang Ataupun kematian seseorang Sebab Hal itu disampaikan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana tak ada Terjadi gerhana matahari pada saat itu Putera Baginda yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia Jadi Adalah cakap-cakapnya orang-orang Aramnya, cakap-cakap Mereka yang menyatakan Meninggal yang berakhir itu, maka terjadi yang terhantar Lalu Nabi ini sejak lama, Nabi berbetul saja ha, Nabi naik akan rimbar Nabi kata, tak ada kaitan pun Ya, kerana hari ini orang suka Yang mengaitkan dengan benda-benda yang tidak ada asas Benda-benda yang tidak ada, tidak ada dandik Kalau dulu zaman, saya berada budak dulu, di kampung saya kalau terjadi fenomena-fenomena alam seperti ini Orang uh, kapal bukan nak pergi masjid. Tidak. Untuk uh, sholat, sunat uh, Sebaliknya mereka memungkuhkan uh, Mereka pergi cari barang-barang uh, Konon yang uh, berhadap ini uh, Boleh menyumbuhkan tanaman, boleh menyebabkan buruk, menjadi jadi uh, Dan sebagainya uh, Saya ingatlah dulu, masa zaman muda dulu uh, Orang tua dulu pergi masuk hutan cari buatan Ah, ambil hutan ni dia takik pohon ah pohon kelapa ni tanam 15 tahun tak buah lagi pohon tu tanah tinggi ah, Dia pergi takik keliling dia diketik keliling batang pohon tu dengan dengan apa nama ni ah, dengan rotan tadi hutan mana tu ah, dia balik kemudian dia tajik kemudian dia cakap dengan pohon itu ah, dia kata ni ah gerhana ni ah, mami tadi ni, kalau tak buah lagi selepasnya petang sana Nah biasa ke lepas terjadi jadi lumpuh ah buah ke ada pokok buat tak berbuah dia jadi lah terbantang buah tu ah dia nyatakan ini sebenarnya adalah kelebihan yang ya Allah ini dia dia lupa bahawa itu adalah isyik right ya Allah tunjuk tu sebenarnya untuk menyesatkan dia lagi kerana mereka menyangka dia ya, mereka boleh bermohon sesuatu kepada kepada alam, kepada alam segera Mohon kepada nerhana, mohon kepada uh, matahari dan sebuah panggungnya Ini adalah tuan, -tuan Adalah uh, satu perbuatan yang haram ya, di sisi ya, Islam Sebenarnya kita sebagai umat Islam ya, Sebagai umat Islam kita seharusnya menjadikan al-Quran itu dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pedoman kita sebagaimana ya al-Quran itu boleh kita jadikan ia sebagai sesuatu yang kita ya sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kepada kita. Al-Quran itu petunjuk. Kerana al-Quran ini boleh menyelesaikan banyak masalah bukan setakat Masalah penyakit-penyakit manusia Penyakit-penyakit yang berkait dengan jasmani manusia Malah Al-Quran Al ini boleh menyelesaikan masalah uh, Masalah psikologi, masalah pendidikan uh, Al-Quran boleh menyelesaikan masalah sains pun Islah boleh ya, Kerana uh, Al-Quran itu adalah tanda-tanda daripada Allah Al-Quran itu adalah di dalamnya ada petunjuk di mana orang yang mahu petunjuk daripada Allah dia boleh dapat daripada Al-Quran apabila dia mentadabbur Al-Quran ini. Bukti petunjuk bahawa Al-Quran pernah ya membetulkan fakta-fakta yang bersifat sains iaitu membentukkan alkitab. Banyak kesalahan-kesalahan sains ya, yang terdapat di dalam al-Bible uh, misalnya ya Al-Quran telah menyelesaikan uh, kesilapan kesilapan ini membentuk fakta-fakta yang bersifat sains Genesis chapter 1 ayat 16 hingga 19 menyatakan bahawa bulan mempunyai cahayanya sendiri tetapi Al-Quran dalam surah Al-Quran ayat 61 ya Al-Quran Allah berfirman bahawa cahaya bulan itu adalah dari sumber yang lain yang bukan daripada bulan tetapi datang daripada matahari. Tabaraka allazi ja'ala fis-samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan yang menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Sebenarnya tuan-tuan fenomena-fenomena alam Tak kira lah, pergerhana ke, super moon ke, blue moon ke aa, Ataupun hujan, uh, meteor yang akan berlaku aa, Pada tahun ini bulan Desember itu akan nampak Keratnya, air bintang berduung nanti aa, Daripada langit itu sebenarnya adalah Tujuan itu diperlihatkan oleh Allah SWT Kita kena faham Sebagai umat Islam ni kita kena pegang aa, Etikah hidup Bahawa yang berlaku itu diperlihatkan oleh Allah Allah yang tunjuk ya, Allah yang tunjuk kepada kita ini Sebagai satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah nak tunjuk kekuasaan dia Bila kita tengok ini, kita perhatikan ya, Fenomena seperti super moon Kita tahu tentang kaji ya, secara sains Super moon bagus Sebab itu tentang kita boleh tentukan ya kenapa kah? Kenapakah Allah Subhanahu Wa ya dalam kita lihat sejarah nabi-nabi dahulu ya umat nabi-nabi dahulu. Kenapa umat-umat ini menggunakan kalender amariyah tidak menggunakan kalender masihi? Orang satu dunia pun nabi. Kenapakah begitu? Allah subhanahu wa ta'ala uh, Menjadikan orbit Bulan itu Apabila mengorbit bumi itu Dia bujuk telur Kenapa dia bujuk telur? Ada ah, ikhmah Kalau kita gali lah kepada Quran itu. Sebab Allah nak memuji ahli kitab Allah nak memuji ahli kitab Ini ikhlas ke ikhlas. ikhlak ah, Itu kalau kita tak ada buruk Tak lama so, pemungin, Kita kena lihat dari sudut tu Bukan kita mengaitkan kepada benda Sebab kita tak ada buruk Ya, tak ada bukti. Macam hari ini, kita perbahasan tentang baksin, tak habis-habis. Ha, Pro-baksin, anti-baksin, kemudian, yang tak setuju dengan baksin, bahawa perkara-perkara yang dia sendiri pun tak faham. Ini sebenarnya, pada saya, dia tidak begitu, uh, tidak kondusif untuk umat Islam. Tapi, kalau kita kaji, uh, supermuk ini dari sudut hikmah dia, kenapa Allah buat begitu? Kenapa takhwin kamariyah dia? Yang dia menggunakan takhwin kamariyah, Dijual juga menggunakan tangkuan. Ah, apa dia? Sebat, Sebab Atau bila bulan mengorbi bumi dalam bentuk bulu gelok, maka akan berlaku perubahan-perubahan Ibadah Ibadah tu boleh berubah puni punsi. Ah, gitu. Ramadhan ni, eh? ah, contoh ramadhan ni. Eh? Ramadhan binti ni dia berlaku ikut musim dia tidak tetap musim panas dia tak dia ada musim panas dia ada musim sejuk dia musim luruh dia musim musim bunga macam gitu. kenapa itu Allah buat kalau kalendar masihi dia menggunakan aa, menggunakan berdasarkan menisbahkan kepada kalender ah kalender matahari kenapa kita tengok apa beza dia Krismas disambung pada setiap 25 Dezember musim situr tak menang kebawah tapi Ramadhan kita ni Ramadhan berubah